Music <laughs> Sebuah cerita Pahit getirnya Kisah ini Namun kuat Dan menguatkan Sebagai perekas Setiap hati Yang condong Pada mimpi Memang Tak banyak orang Yang mengerti tentang Ini Tapi batinkan menggemas panjang waktu Percayalah kita melegenda di sana Pilih masa depanmu Di warna mimpimu Jika kita pernah Berbagi air san yang sejuk tuk pernah berbagi air ma Kan semua mereka yang selalu ragukan dirimu, oh, oh, jika kita pada...